Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Selamat tak jumpa Akhirnya Hari ini saya akan membuat konten <tentuk> Tentang job kabel teknik lagi ya Ini di WF ya Jadi syutingnya di rumah ya Untuk jam kali ini sangat. Uh, nah. Untuk jam kali ini, kita akan membahas tentang huruf dan angka. Tentunya ini tidak seperti pelajaran pada saat kalian TK yang harus membuat huruf dan angka pertama kali saat kalian megang pensil. Seperti itu bukan, akan tetapi sesuai dengan standar ISO atau International Organization of Standardization. Tentunya ini tidak mudah, karena kamu buat garis, buat huruf, angka, ukuran yang berbeda-beda, miringnya bagaimana, tegaknya bagaimana, nah ini tentunya pembentukan keterampilan yang hmm. harus selalu diasah atau dilatih. Untuk itu saya nanti mungkin dibantu sama eh bocil sini. Iya. Ah. Halo guys. nah ini uh, menurut saya si Haider mungkin akan membantu saya dalam menggambar. Cak aja, Mas. Enggak keluar frame kan? Oh ya, ah. nanti akan membantu saya dalam menggambar. membuat tutorial ya. Membuat tutorial job huruf dan angka, ya? Nggak apa-apa, uh, numpang tenar, numpang di channel orang lain, gak ya? Apa nggak juga? Nggak apa-apa. Nah, gitu aja, ya. Nah, langsung saja cekidot. Bye. Oke okay guys, jadi ini hasil dari gambaran tadi lumayan bagus sih. mudah Mudahan dapat stempel hijau ya dari Pak Radit. halo Pak. Ini channel saya Mas, maaf Mas. Oh iya Pak. Iya. Sudah jadi. Iya Pak. Oh iya. Ya ini, kalau tak jadi kayak gini ya guys. Gak tahu nih, dapat apa. Merah ya? Hijau dong Pak. Iya. Ya oke okay, ya, uh, nanti kalau udah jadi kayak gini ya nah, this is uh, good and smooth ya, garisnya uh, lurus huruf dan angkanya nanti sesuai dengan standar ISO ya, terus bersih dan tidak kotor nah, kalau kalian bisa mencapai kriteria itu, insya Allah nanti dapat stempel warna hijau, atau mendapatkan hasil yang memuaskan hasil yang memuaskan ya. Ya. ini kaknya bukan namamu deh ini, iya pak ini belah siapa nih? punya mau ya. tak kasih merah aja nanti dibatukmu aja ya oke okay guys sekian untuk pembelajaran di GTO 3 kali ini ya bersama saya yang punya channel dan yang numpang channel saya enggak pak Enggak. oh ya. see you di waktu selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif